Jujur salela, ditemani dia. Jika waktu dan jarak yang terlalu lama, karena bukanlah dia yang saya cinta. Dan setelah bisa sakat, rasa yang menyiksa. Dan saya harus berapa lama lagi Bersama dia namun tak bisa begini Karena cinta kau yang punya Cuma untuk kau sapu hati teratang tindak Lama bersabar kalah din jarak Hati ni tepar rungkap ding kita kudengar ku dengar satra beranjak Walau sekedar hanya dibajak Apakah harus saya terus mengalah Ataukah mungkin sayang saya bersalah harus saya berjuang setelah Saya rindu jujur sekarang akan pernah pudar sapu rasa Masih menanti cinta indah penuh deng nuansa Saya tahu walau saat ini saya berdosa Tapi saya sanggup jika harus bertahan karena terpaksa cinta, ku yang punya Cuma untuk ku sapu hati akan pindah Berbeda tempat jarak waktu menghalangi kabut membuntut telayaku seperti pelangi kapan kau kemari genggam ku jemari rasa ku cemari jemput sang mentari sekali lagi ingat ku senyum saat saat terbangun every night every day when I Sekarang saya terjebak dalam dilema yang serasa Entah apa sebab jika memang hati Mitra bisa untuk saya Gantikan harap pastikan ada Layaknya jarak waktu namun cinta terakan beda Kokokkan hati jikalau nanti saya yakin pasti Semua saya dapati kelak nanti harus seperti And now please baby come to me I hope you believe me yang pernah terjadi bertentang Rindukan pelukan hangat Saat waktu kau dekat Namun berbeda sutra lagi yang kan Peluk satu bu dengan erat Jika waktu berputar kembali Sa ingin rasakan kau polo Drama jika setiap hari selewati semua dengan solo Satra kuat Jika harus bertahan dengan dia yang berbeda sahanya hanya paksa kuatkan hati Dan lebih memilih tuk jeda Seharap gua percaya Sayang tolong kau kembali Puaskan rindu di dalam hati Yang sutra terkendali mampu jika Tak yang gan sayang saya di sini sulalah, sayang saya di sini sulalah. Bila mana hati sulim bimbang akan kasah terus teriak. Namun sa tetap mencoba, walau berlawan.